Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya teman-teman Jumpa lagi bersama Pegok Suka ya nah, Hari ini hari minggu Hari yang tidak ada kegiatan ya Dan kali ini saya Ada di belakang rumah ya Ini Di Tanaman-tanaman di belimbing dan kelengkeng, ya, teman-teman. Nah, dan buah belimbingnya ini sudah mulai ada buahnya, dan nanti kita berungkus pakai plastik, ya, teman-teman. Dan itu buah kelengkengnya, dan itu di belakang sana. Juga ada pohon kelengkeng yang sudah apa yang sudah berbuah, ya. Tapi masih kecil-kecil. Nah, nanti kita kasih bungkus, ya. Nah, dan ini, ini adalah karung-karung bawang putih, ya, teman-teman. Ini nanti buat bungkusnya kelengkeng, ya teman-teman. Jadi, kalau dibungkus kayak gini, buah kelengkeng itu enggak bakal dimakan sama kelelawar karena buah kelengkeng itu sudah agak besar, dikit buahnya udah aromanya wangi banget, dan kelelawar suka, itulah loh, teman-teman. Nah, dan ini plastik ya plastik ukuran 2 kilo ya ini ini nanti untuk bungkus buah belimbingnya ya teman-teman karena buah belimbingnya sangat besar-besar kalau sudah matang dan ini buah naganya masih belum apa itu belum musim ya? Itu masih muda-muda karena masih hijau, kelihatan hijau itu buahnya. Oke ya, teman-teman, nanti kita kasih tahu gimana cara membungkus kelengkeng dan belimbingnya ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin ada yang punya buah belimbing atau buah kelengkeng. Itu biar bisa dipanen karena buah belimbing dan buah kelengkeng itu, kalau tidak dibungkus, itu enggak bisa panen karena terlalu banyak penyakitnya. Dan ini ya, teman-teman, dan ini buah-buah belimbing ini ini seharusnya sudah dibungkus ya kalau sudah dibungkus ini nanti bisa lebih cepat besarnya dan lebih cepat matangnya nah, itu, dan ini contohnya ya yang sudah saya bungkus pakai plastik ini cepat nah, banget ini ini, ini bunganya sangat lebat nah, dan ini nanti yang saya mau bungkus ya teman-teman itu dan kita lanjut ke belakang lagi ya teman, -teman. nah ini pohon durian ya ini masih sekisaran umur satu tahun ini ya masih lama lagi untuk berbuah. Dan ini pisang Hong. Ini pisang Hong ini pisang buah ya teman-teman. Tidak -teman. bisa dibuat untuk pisang goreng, nggak bisa ini karena ini termasuk apa? Pisang buah. Nah, dan itu pohon kelengkengnya ya teman-teman. Pohon kelengkengnya yang nanti saya mau bungkus ya karena ini masih sangat poanas banget ini suasananya itu itu di atas itu sangat lebat banget itu buahnya buah kelengkengnya dan ini yang di bawah-bawah ini buah kelengkeng yang sudah saya bungkus ini ya biar aman dari kelelawar dan bunga-bunganya itu di atas sangat lebat. Nah, ini lagi ya, teman-teman. Ini kegiatan saya sehari-hari ya, cuma gini ya. Ini adalah jeruk bali ya, jeruk bali. Ini sangat lebat banget ini, sampai itu di bawah-bawah itu buahnya. Ini. ini keseharian saya merawat buah buahan ini ya daripada nganggur di rumah nah, dan ini teman teman ini juga dikasih pupuk dan obat juga ya biar bisa lebih besar lagi ini jeruk bali ya nah, ini jeruk bali oke ya teman teman sampai cukup di sini aja ya. Nanti kita sambung ke pembungkusan atau pemberongsongan ya. pemberongsongan apa itu namanya? Buah belimbing dan buah kelengkeng ya. Nah, kalau jeruk ini enggak perlu dibungkus ini karena kulitnya akan tebel banget. Baik ya, teman-teman. Cukup Sampai di sini aja, nanti disambung aja. videonya oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.